Jihan Fahira, seorang bintang sinetron dan model yang juga istri dari Primus Justicio. Ia lahir pada tanggal 6 Januari tahun 1978. Mengawali karir sebagai finalis pada pemilihan gadis sampul tahun 1993. Yang membawanya bermain dalam sinetron pertamanya yang berjudul lain sendiri yang juga tayang pada tahun 1993. Namanya kian populer saat membintangi sinetron berjudul tersayang pada tahun 1999 yang berduet dengan Anjas Mara. Sepanjang karirnya ia telah bermain di lebih dari 30 judul sinetron.